Langsung kali dua belas ya Dua kali itu Auto super bakong lagi ya kawan kawannya ya Halo halo baraya wayang Siapa kabar semua oh, Masih dengan memang Joni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 Omang jadi bawa modal gocap ini main di bad 400 ya DC di onin biasa spin turbo 10. Oke okay, langsung. Oh banyak pecahannya ini ya. Uh, Ya langsung spin cepatnya 10 juga ya kawan-kawan. DC-nya masih on. Oke, okay. double nya masih on. Kita lihat apakah. Kau oke okay, ya? Oh, lele mana? Ulti, oh, aduh, si kakejahanam seperti biasa ya. Kalau pecahnya banyak ngomong, oke dasar bagong ya. Kakek bagong, aduh, aduh, aduh, oke. Jo, boleh jadi iya biru juga boleh jadi oke. Okay, cawannya.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 kalian main, aduh siap ya kau ini makanya harus ini ya, aduh oh. banyak pecahnya api boleh diur, ainga, ainga, ainga, aku minta ultir langsung kan pecah oke langsung kaskelas, kal ini kan kumamang Joni mah, ojo sien, ojo wedi, hehe, bang, aduh.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 gelanya, uh -huh. aduh usia oke hijau udah -huh. ada kelanjutannya ya kawan-kawan ya, aduh wow, oke kalau kena uh -huh. juga boleh ikut mantap hijaunya juga boleh ikut tidak mau tapi digedik di ulti kali 12 mantap jiwa ya aduh lumayan lumayan lumayan ayo udah 30 ayo, ini jadi tapi sisa 3 oke okay. uduh hijau umu boleh jadi cincin oke okay, cincin boleh ikut jadi juga ultinya okay, ulti ultimana ulti oke okay, kali tiga ya itu cawan satu lagi malah dikasih kaldu aduh siaki ah, mata balik kecil-kecil ya aduh tapi hempa kakek wangnya kawan-kawan nggak apa-apa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 Oke, okay. apalagi cincin, cincin, cincin, tidak ada lagi ya kawan-kawan, nggak apa-apa yang penting sempak. Oke, uh. okay, 182 dari 40.000 puluh cuan ya kawan-kawan profit. Oke okay, naik bet mamang Joni langsung sepintu kebo biasa lagi 10 Itu kalau tiket main. Oke okay, cincin kuning boleh jadi juga alah ya oke kali tiga kali delapan kena mana lagi yang pecah tidak ada ya hanya PHP tapi nggak apa-apa olah lalala, lalala satu lagi itu sekitarnya ini bagus kayaknya coba kita beli ya baikkan di 80.000 ya coba ya lihat ya, dapat apa yang tadi dulu bisa hmm, jadi apa kok -gong -gong. nggak ada Bisa lagi. Okay, uh, ini lebih punya satu sama punya tuh kan? Oke, okay, Umi masih. Hmm, Tapi ayo. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay, mana ultinya atuh? Atuh ultinya mana? Ah, ya telak si anjing kaki jahana, anjing. Oke oh, kalau ini dapat Itu biru cincin. cincin juga boleh Malah dikasih ulti cincin. lagi Kali cincin. dua Kampet Aina Aina, Aina. Aduh uh. Uh. Sia Totos Mang Joni Ini mah totos manten Coy coy, Aduh Sia kemana wais Kake jahat Namun sisi Goblog teteh okay. anjim, totos ya memang doni aduh nggak di 240 ya, hmm iya, yeah. sekarang di, di cepat ya dulu juga sama, oke, okay. oke, uti kak kayak enak sih ulti ini kaldu aja nggak apa-apa, aku mana ultinya anjim, kak ya hanam goblog, goblog, goblog, tidak mau ngasih. mana-mana-mana atuh kakek aduh ainga aduh ainga, aduh ainga si kakek langsung kita baikin aja lah ya e -e, kawan-kawan oke okay. Oh, oke okay. ada, ada lagi kali, kali. kali aja kita dapat oke kalau punya dapat apalagi iya. uh oke okay. yes. cawan mana ada anjing kau ga ada cawan oh ada, anji, bambang. Bambang. mantap jiwa dikasih oki Oke jam pasirnya juga kena malah diulti kali dua aduh Tapi kena oke uh -huh. lumayan lumayan ya lumayan sempak aku wangi hati ya boy oke sih alas ya kosong alas kosong lagi oh. Mening, hmm, ultima kemanaman ini? Hala, halal hala. Oke kali dua kali delapan ya, boleh boleh boleh lah, boleh lah, boleh boleh boleh. Nah, dikasih cuan tipis-tipis aja ini ya Biru boleh, oke. Okay, Uti juga boleh. Enggak dikasih telat ya. Aduh, cuman cepat doang ya. Ini covidnya ya. Langsung kita naik pit lagi. tunggu sepuluh, oke. Oke. Oke. oke yang nanya Mamang Joni main di mana? Seperti biasa. Joni mah main di Boswin 168 iya info juga buat kalian ya komunitas momen Joni ini lagi ngadain di mingguan nah, Ayo yang mau ikutan join di komunitas momen Joni langsung aja masuk nanti momen Joni tak kau linknya ya di Sumatera, linknya di kolom Komentar ya, kawan-kawan. baraya ya, aduh, sih, aduh, sih, Allah uh, kebablas 14 di Mamang Joni ngomong "y" iya aduh, sih, Allah, siap bablas. Eh, uh, uh, bener ke-14, akhirnya, hmm. aduh, oke lah. Ini mah kita all in aja lah cuma ajalah ya, 14 uh, Mamang Joni tadi ngomong "y" sih itu nggak coba lah. "Y" lah, sama nggak ngomong "jonny" mata jelasnya. Hmm.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 Oh, oke, okay, kalau dapat, lulus memang Joni, ia melungkupkan admin via Boy. cuman kali lima masih jadi hati oke. Mega lagi biru satu lagi boleh dapat tidak ada dikasih lagi aduh aing kumaiyo, Mega aja ya Mega Mega, kali empat tidak ada, Oke biru hijau boleh diulti kali dua aja, hahaha lucu anjing Aki siapa gue ala ala kalah, mana menimbulkan aki?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 Nggak jadi, jadi kasih modal sepe lagi, ya. Masih si kakek buat nafas, ya. Mau tutup si kakek lagi, ya. Oke, kita, ini hai, lah hai, penasaran Hai, hai, hai. Hai, langsung Hai, -kan. hai. Di ulti kali dua lagi Oke kuningnya juga jadi tidak mau tapi udah ya udah udah udah udah udah sempak langsung ya Makota pecah ma auto hmm sih ya Oke kuning jadi cawan boleh jadi juga Oke mantap dikasih cawannya juga apalagi nggak ada lagi ya kaldu kaldu cantik aja menemani kita pada hari ini Malah, belum uh, oke. Okay. Biru jadi, iya. iya. iya. Cincin satu lagi di ulti kali 10 kali delapan kali dua ya. Lu bayu, lu support oke, okay. olah Oke okay, kali lima, oh lo lo sama hijau. Enggak ada kelanjutannya lagi, tapi langsung kali dua puluh empatnya super bagong lagi, lumayun lumayun lumayun. Oke okay. oke okay. oke. Okay. jam pasti hijunya juga kena, oke diulti kalbu cantik kali cantik kungunya juga bisa, oke biru lagi kena, jam pas eh, jam pasti kawan cawan madu kurang mau, tapi auto sempak sempak kakejimu suami, enak sih saya berpakaian ya, naik lagi naik lagi. Aja diri uh, up. Kita naikin berhenti. kurang ya malah totos kita ini oke ini mantap sekali makhluk jiwa aduh enak mana upinya kakek aduh nggak mau diru kita masih pakai jahannam ya mainnya oke ala Allah Allah Allah oke kita all in ya oke oke kita all in ya sekutaran ini memang Joni all-in ke jenis si aki ya ya gregat Mamang Joni lihat kayak gini emang ada di all-in ke maya langsung saja nah, Joni di, di, di all-in ke gas kudus ya oke lihat dapet apa itu ya cus tunyun oke kali tiga langsung dapat Mana lagi nggak ada, aduh, oke okay, lanjut kali tiga lagi, oke okay, kali empatnya kena itu ungu eh okay, umu ya, kuninya nggak mau satu lagi yang Masih ya, ya. Koto -koto. kali dua oke okay, biru jadi, kaldu kalu cantik aja menemani saya oke okay, nggak apa-apa oke okay, biru nah. cantik lagi dapat ya aduh kalau kalu kaldu dari awal kita kumpulin juga lama-lama jadi gede ya kawan-kawan jadi nggak apa-apa jangan ditolak kalu kalu cantik dari si Aki oke okay, biru Gak ada lagi yang pecah ya aduh ya matotos maningto, so, totos maning, okay. oke, oke cincin birunya kena juga lima langsung diulti sama si kakek iya hijau jadi mahkota boleh turun juga enggak dikasih malah dikasih kali tiga ya sayang sekali tapi sempak 700.000 ya dari si kakek jahat ya makasih kakek dewasi sempatnya wangi oke okay, cincin jadi ungu boleh mantap biru juga auto jadi ini iya kuning hijau boleh ya ulti kali empat oke okay, hijaunya jadi lagi oke oke oke oke oke auto sepak ini lagi ini kawan kawan ya ulu ulu ulu ulu ulu, ulu, ulu, ulu. Tu sedap tu siap oke masih ada nih, oke kuning biru <tuh> boleh ikut lalu. lagi mantap ulti lagi nggak apa-apa Aki nggak mau oke biru Makota boleh Alam, ala malah di ulti kaldu aing tapi nggak apa-apa ya ini niche nice aja ya kawan-kawan aduh sih genah ya tehnya gurih nyoy bagi jengopi lah Ngopi, ngopi sih ya Iya Mamang Joni juga ingat lagi ya Di komunitas Mamang Joni Itu lagi ngadain giveaway mingguan. Mingguan Hadiah utamanya HP handphone Hayu Yang mau dapat handphone Hayu Langsung kali 12 ya Dua kali itu Auto super bakong lagi ya Kawan-kawan ya Aduh udahan ini mah udahan Udahan udahan kopi dideng kudut garpit ya, memang sekali ya siang-siang jackpot teh aduh Hai mantap nah, ya, mau ingetin ya buat kalian yang mau ikutan giveaway Mingguan di komunitas Mamang Joni komunitas KSS hayu hadiah utamanya handphone nih hayu yang mau ikutan nanti mamang Joni taruh deskripsi di bawah ya di kolom komentar ya linknya ya link masuk ya Ayo Mamang Joni tunggu di grup Mamang Joni Gaskun ya kawan-kawan semua ya Dan jangan lupa kalau mau main mainnya di Boswin 168 aja kawan-kawan Oke sekian dari Mamang Joni ya kawan-kawannya Ingat pesan Mamang Joni Stay safe, stay healthy He -he. Dadah